Guys, kita akan mencari ikan cana ya, mencari ikan cana bersama tim tim, tim ekspedisi alam, alam alam air. Oke, lanjut ya. Nah, di sisi depan ada si adek ya, cepat. Oh, uh, bawa itu, bawa cempol, uh, sawo Bogor, sawo Belanda, cempol eh. kita menelusuri. juga Iya, iya. Hai guys. Siapa yeah. itu? tuh di sana gunung Halimun kalian kenapa pelakan Pe, nah, kalian kenapa pelakan jalan di pinggir? Uh. Kadia sini kadia kerjanya sih eh pelakar tuh ya uh indah ya guys ya Saung. ke bawah di bawah kencay ya cepet cepet deh Ayo. eh sok banyak bencet kalung ada wah Uh. Di sana kalung di dieu. kalung. Oh. Satu Ayo. Tuh air sungainya di bawah ya. Tuh di sana. Saya jump. Nah, tuh sungai itu. <tuh ada yang, <tuh> ada yang, <tuh> yang ada yang nyanyi, ada hiburan tuh di sana perumahan. Saya jumpa Singai perumahan mana? Gunung Bentang. uh Wih, perumahan. Mana? <laughs> Papai, ya. Nah, di sini biasanya suka ada ular. Di sini banyak ular-ular ya banyak ular ini kan kebun eri. Oke lanjut, kita langsung ke sungai. Wih keren banget pemandangannya, tuh pemandangannya. Kita ke bawah tuh ke sana ya, oke Itu sungai di bawah tuh. Kita ke sana. Ah tapi ini. Uh, dulunya itu kebun- kebun pasir sekarang jadi gini kayak utang banyak ular-ular Nah itu perumahan Gunung Bentang ya nggak tahu gunung Bentang apa soalnya saya juga baru baru kesini lagi Nah di sana tuh saya jum Oh nah ini perumahan gunung Bentang Kesana itu ke sana itu kecil halimun Nah udah kita lanjut kita persiapannya gini ya guys ya tuh wah mantap saya juga gini panas soalnya oh, Itu ada yang panjang -panjang. mana mana mana mana yang banyak banyak wih mantap oh iya itu uh, kapal jet bekas kapal jet saya zoom nah biasanya itu kapal jet ya oh di sana lumayan lah karena bala takut ada ular, kita menyusuri sini aja. Uh jalannya gini, eh cepet deh, cepet duluan. Ada bambu ya ya. Oh jalannya ilalang-ilalang semua. <tik> Takutnya ada ular. Uh, ayo, wah kamu mah nggak di sepatu, celeng. Banyak umat, ya banyak ular jalannya gini amat ya banyak banyak duri duri cucuk. Kalau di kampung saya cucuk. Nah ini juga ada ada tanaman kayak gini. Gak tau ini namanya apa? Ada coklat guys di Bukan coklat tuh saliara. Nah ada bunga bunga gini. Yang tahu komen ya bunga apa ini? Ayo Ayo. Ayo ini nggak tahu bunga apa udah ya guys ya lanjut. Yo, wae. Yo, labu. Pa, labu, wae. wah tadi di bawah air, e, gitu. cuman jalannya kayak gini tuh. Uh. E, ya kalau saya nyamil sambil video susah oh. haus. kita tersesat di jalan ya. sok bang buka air minumnya. jadi hausin. Ah, ini guys sekelilingnya nih kita tersesat ya kesini rumput semua tuh ke bawah juga jurang kita jalan ambil jalan mana masa apa pulang lagi? Padahal sungainya udah deket tuh di bawah sungai. Nah oleh Uh, udah nyampe. Uh, pohon sosin. Ya. Iya, sini. Ayo, okay, sini. Oke. di sini udah di air. Uh. Kita akan mencari ikan. <SILENCIO> diam <SILENCIO> dimne deh, diam deh. Yeyi patu pak. <laughs> Apa <Apakah> ada guys? <laughs> ya. ada. banyak gerudu. Tuh. Banyak gerudu. enak kodok. enak kodok ya, Guys. Kan tok dari sana di sana. Videonya. Nih, HP-nya goyang. Tos barengan. Uh, malah selesai tuh di atas hutan nah di sini uh, hutan bambu sana sungai ini. kalau naik air wah sampai sana tinggi ini lagi surut airnya nih si bolangnya lagi ini lagi mencari ikan katanya. Tapi malah main air. Ke sana kita lanjut. <Sat> ini ada kangkung. Ada kangkung ya. nah tuh di sana juga ada kangkung. Tuh, pohon kangkung. nah Kita ambil berapa aja. Nah, tuh, pohon. <Sat> ini kangkung ya, nanti dimasak aja. Barang ikan. Nih kita lanjut, yuk uh, guys banyak kita ini adalah lubang belut, mudah-mudahan belut ya, ya yeah, guys, tuh guys sangat banyak guys, tuh betot guys, betot, baba, <tik> <tik> diem <tik> deh, diem <tik> deh <tik> Eh, ah. Iya, ayaan bodoh. Hey guys, kita udah sampai sini. Pasti bolangnya, mau Bolang main air. Oh, kita dapat ini guys. <laughs> Lanjut. Wah ke atas takutnya ada ular ya. Lanjut ya. Guys, ini nih, kita akan kesini. Ini akan disut ya, siapa tahu ada ikan. Kita udah taruh di sana, jalan. Wah, ini dalam sekali Iya. Hmm. Nah, kita udah nyampe sini, lanjut ke sana yuk guys. Uh, di sini hutan, hutan awi. Banyak ular. Eh, banyak ular. Makin di sini nih. Ah, oke okay, deh, sudah nyampe sini. Nih, tuh, wayan capek lah. Deh, apa panasan waik? tuh udah gaya. Gaya. udah kita istirahat dulu ya hmm, ya capek jadi capek jadi main ini dulu bentar biar dingin karena panas Alah, pulang, ini tempatnya yang minggu lalu ya ini Alah, saya saya sakit, kecil bang. <tuh> Nah, ikannya udah lumayan ya sama kangkung juga sama ikan di dalamnya ini. Oh, ikan. Ikan sama udang, ikan nila. Ada udang, ada ikan nila. Kangkung. Nah. Ya. Ini nanti kita masak. Biasanya kalau tadi pas waktu eh uh, pas pas waktu ngalana tidak keburu ke switch soalnya eh susah medannya banyak batu ah guys di dulu Lihat dulu ya sini? <laughs> Seru. Ayo Aduh. Ada Uh, sudah sampai sini. Hey. Coba lihat saya lakukan tuh itu saya Tuh. So, yang yeah, kan juga uh, dulu. Ah biarinlah. Ya kayak oh, ya, itu. Ya, ayo dulu lah. Nyahi orang Wih ayo. apa? Oke guys, ini ikannya dapat segini. Ada ikan. Ikan nila, ada udang. Ada udang. Belakangku. ada kangkung. Ada petet. Dan ada udang petet. Kita pasak atau kita ternak aja. Dan ada udang petet. Dan ini tahu. Oh, oh, ini juga. Tuh yang paling besar. Itu lobster, Pak. Itu udang. Nah, iya lobster ay. Iya nya lobster. Wih. mengerikan kan ye? Bayan. Nah, kangkung juga nih, kangkung oh. alam. Udah. Udah ya, kita pulang. Guys. Tuh. Nih. tuh. Ya, guys. Nah, udang, guys. Oh, wow. Udang, guys. Nah, yt <laughs> Guys, uh, kita sudah dulu. Saya istirahat, habis itu lalu kita pulang. Ayah, dadah. Assalamualaikum.